Dua sosok cahaya dengan cepat bergegas melewati di danau petir dengan kecepatan tinggi. Cairan petir berdesir di belakang mereka dan samar-samar orang bisa melihat banyak sosok perak bergegas maju dalam hantu cepat seperti mode. Kakak Lindong, apa saja itu? Mulingshan juga menemukan perubahan yang tidak biasa pada saat ini. Wajah kecilnya sedikit terkejut ketika dia melihat ke belakang dan bertanya. Energi Imo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat. Energi petir di danau petir ini tampaknya tidak mampu menekannya. Lindong mengerucutkan bibirnya, ekspresinya agak suram. Semakin jauh menjelajah ke ngarai petir, semakin kuat energi imo di mayat-mayat perak itu. Kesulitan menekan dan menghilangkannya juga akan meningkat pesat. Namun, Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa perubahan tak terduga saat ini mungkin terkait dengan entry mereka. Energi petir dan energi Imo sebelumnya jelas membentuk semacam keseimbangan stabil. Kedatangan mereka kemungkinan telah merusak keseimbangan ini. Menghasilkan energi Imo yang unggul dan membiarkannya sekali lagi mengubah patung ini seperti mayat perak menjadi iblis pembantai. Dalam hal itu, apakah ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa lagi mengumpulkan inti petir? Mulingshan memegang live dead coffin cover di tangannya dan bertanya. Jumlah mayat perak tampaknya jauh melebihi yang mereka temui sebelumnya. Jika mereka terjerat oleh mereka, itu kemungkinan akan menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, tidak perlu lagi menyebutkan mengumpulkan inti petir. Mari kita amati dulu sebelum memutuskan. Lindong menjawab dengan suara berat. Sekarang setelah kejadian seperti itu terjadi, kemungkinan tidak ada ahli yang hadir yang dapat melarikan diri. Mayat perak ini mungkin kuat tetapi berbagai pakar yang hadir juga bukan individu biasa. Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya meningkat sementara Mulingshan mengikuti di belakangnya. Perubahan kedalaman jurang petir mulai menyebar dengan cepat. Setelah semua, kelompok Lindong bukan satu-satunya yang berkelana ke bagian yang lebih dalam untuk mencari kor petir. Beberapa ahli yang lebih kuat telah berkelana jauh di dalam hati. Karenanya, perubahan ini secara alami juga memengaruhi mereka. Pada awalnya, beberapa ahli tertangkap basah. Mereka bahkan tidak dapat memulihkan akalnya karena mayat-mayat perak ini menuduh mereka. Dalam waktu singkat, banyak orang terbunuh oleh mayat perak ini. Meskipun beberapa roh rohiyuan yang beruntung berhasil melarikan diri, mereka dipaksa ke pintu kematian karena energi petir yang terkandung di dalam danau petir. Pada akhirnya, mereka secara bertahap menghilang menjadi kehampaan, darah dan kekacauan dengan cepat menyebar di ngarai petir bersama dengan suasana panik dan teror. Banyak ahli mengundurkan diri dari jurang petir. Setelah itu, mereka mengenakan ekspresi terkejut ketika mereka menyaksikan mayat-mayat perak terus-menerus keluar dari dalam ngarai petir. Apa yang terjadi? Apakah semua mayat perak ini benar-benar telah disempurnakan menjadi boneka? Banyak ahli memandangi mayat-mayat perak yang keluar karena banyak bisikan yang membingungkan menyebar dengan cepat. Semuanya. Tidak perlu takut. Mayat perak ini mungkin cukup kuat tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Tidak sulit untuk berurusan dengan mereka. Satu-satunya masalah adalah jumlah mereka yang agak besar. Petik 2. Selama kita mengalahkan mereka, kita akan dapat menuju ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir untuk mencari inti petir. Kor petir yang terbentuk di bawah ini pasti akan memiliki kualitas yang lebih baik. Petik dua. Beberapa tangisan menyebar di danau petir sementara semua orang merasa terkejut. Jelas, masih ada orang yang tidak berniat meninggalkan keserakahan di hati mereka bahkan ketika dihadapkan pada situasi seperti itu. Teriakan seperti itu memang memiliki dampak yang cukup besar pada saat ini. Ini karena semakin banyak ahli bergegas ke danau petir setelah mendengar desas-desus. Banyak dari mereka yang datang kemudian belum mengumpulkan inti petir. Orang-orang ini terlalu tidak mau menyerah sekarang. Oleh karena itu, niat membunuh yang kaya segera muncul di mata beberapa orang setelah mereka mendengar seruan ini. Lindong mengamati banyak ahli yang menjadi agak gelisah dengan mata dingin dari samping. Kata-kata dari tadi memang benar. Ngarai petir ini jelas sedemikian rupa sehingga mayat-mayat perak lebih kuat semakin dalam. Pada saat yang sama. Erosi energi imo yang mereka derita cukup serius. Jika mungkin untuk menghilangkan energi imo, kualitas inti petir yang mereka ubah menjadi lebih baik. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka harus menghabisi mayat-mayat perak yang kejam ini. Mengaung, mayat perak yang telah terisi keluar dari ngarai kilat memancarkan binatang seperti mengaum sementara pikiran ini hadir dalam pikiran Lindong. Aura hitam jahat berlama-lama di dalam mata mayat-mayat perak ini. Tanpa basa basi lagi, perak melintas. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke arah ini seperti air banjir. Biaya, setelah tertangkap basah sebelumnya, berbagai ahli mendapatkan kembali akalnya pada saat ini. Selain itu, keserakahan melonjak dalam hati mereka. Dalam sekejap, sebagian besar ketakutan di dalam hati mereka telah menghilang dan tangisan ledakan terdengar. Serangan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya hebat dilepaskan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menabrak toren perak dari segala arah. Bang-bang, bentrokan antara kedua pihak segera menyebabkan suara keras menyebar dengan cara memekakkan telinga. Kekuatan menakutkan itu secara langsung membentuk kekosongan besar 10.000 kaki di dasar danau petir dan bahkan cairan petir terbang keluar. Kombinasi sejumlah besar ahli secara alami menyebabkan kekuatan yang sangat luar biasa. Segera, toren perak itu terkandung dengan paksa. lusinan mayat perak di bagian depan secara langsung hancur menjadi debu. Sialan, jadilah lebih lembut dengan seranganmu. Inti petir akan hilang jika mayat-mayat perak dihancurkan. Beberapa ahli segera berteriak marah sambil merasakan sakit hati yang hebat setelah melihat mayat-mayat perak berubah menjadi debu. Mayat perak di dasar danau mungkin telah terkikis seperti mayat-mayat keriput yang dialami kelompok lindung sebelumnya, dan ada sedikit perbedaan di antara mereka. Mayat-mayat yang layu dari sebelumnya telah mempertahankan kekuatan dari ketika mereka masih hidup di dalam tubuh mereka. Contohnya adalah 18 mayat yang layu. Tubuh mereka mengandung deatki dari kultivasi mereka ketika mereka masih hidup. Deatki ini bahkan telah diaglomerasi menjadi pil solidaritas kematian. Namun, mayat-mayat perak ini tidak memiliki kekuatan sejak mereka hidup. Namun, tubuh mereka sudah dipenuhi energi petir setelah berendam di dasar danau petir ini selama ribuan tahun. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk membentuk pil solidaritas kematian setelah energi Imo dihilangkan. Namun, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi inti petir yang mengandung energi petir murni. Bodoh! Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar raungan itu. Apakah orang-orang ini benar-benar percaya bahwa mayat-mayat perak ini adalah kesemak lembut yang bisa mereka remas seperti yang mereka inginkan? Mereka sebenarnya berpikir untuk menahan diri pada saat seperti itu. Mengaung, banyak raungan rendah yang dipancarkan dari mayat-mayat perak di bawah segera setelah tangisan sakit hati dari para ahli terdengar. Seolah-olah mereka sedang memverifikasi pikiran Lindong. Segera, cahaya perak tiba-tiba muncul, secara langsung menerobos serangan berbagai seni bela diri. Biaya, selama kita mengeluarkan energi aneh di dalam tubuh mereka, mereka akan berubah menjadi inti petir. Petik 2, banyak ahli memandangi mayat-mayat perak yang menyerbu ke arah mereka ketika cahaya merah dan niat membunuh muncul di mata mereka. Setelah itu, kekuatan Yuan yang megah meletus dan menerima mayat-mayat itu. Ledakan. Dua Torens disertai dengan momentum mengejutkan bentrok di dasar danau petir. Kegiatan itu mengguncang danau petir sampai tampak seperti terbalik. Pertarungan itu sangat menyedihkan karena kedua belah pihak bentrok. Satu pesta tanpa kehidupan sementara yang lain memiliki mata merah karena inti petir. Pertempuran ini cukup ganas. Kita juga harus menyerang. Hati-hati, Lindung menyaksikan medan perang yang menyedihkan dan kacau ini. Kilatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan Mulingshan. Pertempuran itu jelas di jalan buntu. Secara kebetulan, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menuai beberapa manfaat di tengah kekacauan dan mengambil beberapa inti petir lagi. Dimengerti, Mulingshan mengangguk dengan penuh semangat. Adegan di depannya sudah menyebabkan tangannya sedikit gatal. Namun, dia tidak berani untuk maju secara acak sebelum lindung memberi perintah. Keduanya praktis dibebankan maju pada saat yang sama. Mereka tidak mengenakan biaya ke daerah dengan mayat perak terbanyak. Sebagai gantinya, mereka berenang di area luar medan pertempuran dan dengan diam-diam menghabisi mayat-mayat perak yang telah melarikan diri satu demi satu. Dasar Danau Petir jelas menjadi sangat kacau pada saat ini. Fluktuasi energi yang tak tertandingi menyebabkan gelombang besar mengejutkan muncul di permukaan Danau Petir. Ini menyebabkan para ahli yang terus bergegas merasa sedikit takut. Namun, ketika mereka memikirkan inti petir, mereka segera menekan rasa takut di dalam hati mereka. Setelah itu, suara percikan terdengar ketika banyak tokoh terus mengisi ke danau petir. Bang, telapak tangan lindung mendarat di mayat perak dengan kecepatan kilat. Setelah itu, cahaya putih hangat diam-diam memasuki tubuh mayat perak. Cahaya hitam yang berkedip-kedip di mata yang terakhir dengan cepat menghilang. Lindong, yang memiliki batu leluhur, tidak memiliki banyak kesulitan menghilangkan energi imo. Setelah penghilangan energi imo di dalam tubuh mayat perak, yang terakhir mulai bergetar. Cahaya kilat melintas. Namun, cahaya kilat ini akan menggumpal ketika banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Asteris mendesah asteris. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat ini dan dengan santai melemparkan mayat perak ke samping. Energi petir di dalam mayat perak ini sudah tersebar sebelumnya. Oleh karena itu, ia akhirnya gagal menggumpal menjadi inti petir. Hehe. saudara Lindong, kamu tampaknya sangat sial. Mulingshan tertawa mengangkat tangan kecilnya agak jauh. Mayat perak yang baru saja dihancurkannya berhasil membentuk inti petir. Dia sekali lagi mendapatkan empat inti petir selama periode waktu ini. Meskipun Lindung jauh lebih cepat daripada Mulingshan dalam berurusan dengan energi Imo dia hanya mendapatkan dua kor petir. Lindong membuang mayat perak. Setelah itu, dia sekali lagi bergegas maju dan tertawa keras. Kalau begitu, mari kita bersaing dan melihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak kor petir. Mulingshan tertawa mendengar ini. Tubuhnya bergegas menuju mayat perak lain di dekatnya, mengikuti arus waktu. Pertempuran di dasar danau petir juga menjadi semakin intens. Namun, dengan semakin banyaknya ahli yang bergegas, mayat-mayat perak ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda dikalahkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa darah terus-menerus berkumpul menuju kedalaman ngarai petir setelah meningkatnya intensitas pertempuran. Aura berdarah akhirnya melonjak ke sebuah gua di dasar danau di mana sosok perak setinggi 12 meter duduk dengan tenang. Simbol iblis hitam menutupi tubuhnya. Pada saat ini, simbol iblis itu seperti mulut raksasa rakus melahap aura berdarah. Berdengung. Setelah melahap ini mencapai titik tertentu, sosok manusia yang ditutupi simbol iblis hitam akhirnya membuka matanya yang telah ditutup selama ribuan tahun. Api hitam memenuhi matanya. Memberinya penampilan jahat yang mengerikan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 950, terlibat. Ledakan, gelombang energi yang mencengangkan membentang dari dasar danau dengan momentum yang mengejutkan. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya perak tampak saling berjalin. Setiap kali mereka bentrok, suara rendah dan dalam akan dipancarkan. Sesekali, seseorang akan dikirim terbang mundur sambil muntah darah. Namun sebagian besar waktu, itu adalah sosok perak yang secara bertahap hancur satu per satu. Mayat-mayat perak akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di hadapan para pencari harta karun yang mengalir tanpa henti untuk bergabung dalam pertempuran di dasar danau. Tampaknya akhirnya ada kesimpulan untuk wabah mayat perak yang tiba-tiba ini. Dong, tubuh lindung seperti hantu ketika dia mendekati mayat perak. Tangannya secepat kilat yang tercetak di dadanya. Cahaya putih menyala di ujung jarinya dan dengan cepat masuk ke tubuh mayat perak itu. Setelah invasi cahaya putih mayat perak segera menegang sementara aura hitam yang melompat di dalam matanya juga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, cahaya kilat mulai berkumpul di tubuhnya. Untungnya, kali ini tidak ada tanda-tanda kehancuran. Beruntung, Lindung tersenyum sedikit saat melihat ini. Petir menyala. Setelah itu, ia dengan cepat berkumpul. Dalam kurun waktu singkat, inti petir berhasil terbentuk di depan banyak mata serakah di sekitarnya. Lindong membuat gerakan meraih dengan tangannya ketika inti petir berhasil dibentuk. Setelah itu, dia dengan cepat menyimpannya ke dalam tas kiankunnya. Saudara Lindong, berapa banyak kor petir yang telah kamu kumpulkan? Mulingshan bergegas pada saat ini dan tersenyum bertanya. Delapan. Menambahkan yang aku dapatkan sebelumnya Itu total 17 inti petir Lin Dong tertawa Aku punya 20 Mulingshan sangat senang dengan dirinya sendiri Karena dua kuncirnya tampaknya memantul di kepalanya Bersama dengan boneka porselennya yang indah seperti wajahnya Dia tampak sangat imut Lin Dong tidak bisa menahan diri untuk membelai kepala kecil Mulingshan 20 kor petir memang cukup mengejutkan Lagi pula ada terlalu banyak ahli di dasar danau saat ini. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki inti petir tunggal di tangan mereka. Hati-hati dengan orang-orang dari Gerbang Sembilan Serene. Mereka telah menatap kami sejak awal. Lindong berkata dengan lembut. Matanya melirik ke arah tertentu ketika dia berbicara di mana para ahli dari Sembilan Gerbang Tenang telah berkumpul bersama. Pemimpin mereka adalah Pang Hao. Yang terakhir ini juga tampaknya telah mendeteksi pandangan Lindong pada saat ini. Dia menoleh dan bertemu dengan tatapan Lindong. Setelah itu, dia tersenyum. Senyum dipenuhi dengan kelucuan. Orang-orang yang penuh kebencian yang tidak hilang begitu saja. Mulingshan mengepalkan giginya saat tangan kecilnya tanpa sadar menggenggam live death coffin cover lebih erat. Jika bukan karena dia menyadari betapa kuat dan besar jumlahnya kelompok itu. Kemungkinan dia tidak akan bisa menolak membanting live death kofin Cover pada mereka. Lindung tersenyum, namun senyumnya itu sangat dingin. Memang ada banyak ahli dari sembilan gerbang tenang, namun jika Pang Hao berpikir bahwa Lindung adalah kesemak lembut yang bisa ia hancurkan, ia akan membuat kesalahan besar seiring berlalunya waktu. Pertempuran kacau di dasar danau petir secara bertahap berakhir. Beberapa mayat perak yang tersisa dengan cepat dihancurkan di bawah serangan gabungan dari banyak ahli. Setelah mayat perak terakhir lenyap, daerah itu perlahan-lahan turun ke keheningan sementara. Darah segar menyebar dalam cairan petir, menyebabkan cairan petir perak berubah sedikit merah. Ada juga banyak ahli yang kehilangan nyawa dalam pertarungan sebelumnya. Beberapa di antaranya disebabkan oleh serangan mayat perak. Namun, banyak juga yang merupakan hasil dari belati dingin di punggung mereka. Semua ahli yang datang ke tempat ini adalah individu yang sangat kejam. Jika ada kesempatan, mereka secara alami tidak akan ragu untuk menyingkirkan pesaing lain. Asteris Celana Asteris Banyak ahli perlahan terengah-engah setelah pertempuran berhenti. Kekuatan Yuan yang melonjak di sekitar mereka cukup kacau. Beberapa ahli memiliki wajah yang bersemangat karena keuntungan mereka. namun. Mata mereka sangat waspada ketika mereka menyaksikan para ahli di sekitarnya. Jelas, mereka khawatir bahwa seseorang akan tiba-tiba menyerang dan merebut inti petir yang telah mereka pertaruhkan untuk diperoleh. Untuk sementara waktu, suasana di dasar danau petir, yang baru saja mengakhiri pertempuran sengit, menjadi tegang dan aneh. Para ahli yang berjuang berdampingan sebelumnya mulai diam-diam mundur satu sama lain sementara hati-hati naik ke mata mereka. He, he Pang Hao dari Nine Serenegade tiba-tiba tertawa pelan di tengah suasana tegang ini. Dia menarik banyak tatapan yang hadir ke arahnya. Pang Hao mengabaikan pandangan itu. Matanya yang lucu sudah mendarat di Lindong. Mata yang terakhir sedang menatapnya dengan sikap dingin. Sepertinya dia ingin melihat game apa yang dimaksudkan untuk dimainkan oleh mantan. Saudara Lindong kemungkinan memiliki daya angkut yang cukup. Aku percaya bahwa harus ada hampir 30 kor petir di tangan kamu. Wajah Pang Hao penuh senyum ketika dia berbicara dengan ramah. Jatuh. Kata-katanya ini segera membangkitkan keributan di dasar danau. Mata beberapa ahli segera menjadi jauh lebih merah. Mereka hanya bisa mendapatkan dua atau tiga kor petir setelah bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, Lindong sebenarnya memiliki setidaknya 30 jumlah yang mengejutkan. Banyak tatapan yang diwarnai dengan merah diam-diam bergeser. Dengan wus, mereka berhenti di duo Lindong. Dari kejauhan, Liu Xiangsuan dan anggota Aula Langit Misterius juga menonton adegan ini. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Pang Hao sengaja menargetkan Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki hubungan dengan Lindong. Karena itu secara alami tidak mungkin dia akan campur tangan. Si kecil itu agak sial. Meskipun mereka berdua agak kuat, mereka pada akhirnya bukan faksi besar seperti kita. Sulit bagi mereka untuk menghalangi para ahli lainnya. Saat ini, ia memiliki hampir 30 inti petir. Akan sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian orang lain. Suara samar terdengar dari belakang Liu Xiangsuan. Itu dari seorang pria paruh baya kurus yang tampaknya tidak penting. Apakah guru pamantau berpikir bahwa kita harus campur tangan? Liu Xiang Xuan hanya mengangguk sedikit dan tersenyum setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria Parubaya ini. Mari duduk dan menonton. Kami juga telah memperoleh banyak inti petir. Tidak perlu terlalu cemas. Apalagi anak itu bukan orang biasa. Tidak akan mudah bagi Pang Hao untuk memaksanya ke keadaan putus asa. Pria Parubaya itu menjawab dengan lembut. Iya nih. Liu Suan mengangguk dengan lembut. Mata cantiknya memandang ke arah Lindong dengan rasa ingin tahu. Dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya. Yang terakhir itu memang cukup kuat. Namun, bisakah dia benar-benar tetap setenang ini ketika berhadapan dengan sarang serigala ini? Orang ini, ekspresi Lindong sedikit gelap setelah melihat banyak mata serakah melihat ke atas. Pang Hao ini sangat kejam. Beberapa kata ini telah menempatkan Lindung di posisi di mana banyak yang menentangnya. 30 inti petir sudah cukup untuk membuat hati banyak orang siap untuk menyebabkan masalah. Bajingan, wajah kecil Mulingshan telah benar-benar memerah karena marah. Dia mengangkat lengan bajunya dan siap untuk mengayunkan penutup peti mati kepada seseorang. Namun, dia dihentikan oleh tangan diperpanjang Lindung. Lindong. Kemungkinan kamu orang-orang dari sembilan gerbang tenang juga memiliki puluhan kor petirkan. Lindung menatap Pang Hao dan tiba-tiba menyeringai. Pang Hao mengangkat alisnya dan mengangkat bahu tanpa komitmen. Jadi bagaimana jika mereka memiliki begitu banyak inti petir di tangan mereka? Dengan kekuatan dan jumlah mereka yang besar, akankah ada ahli yang berani menargetkan mereka? Karena saudara Pang Hao telah menaruh perhatian sangat besar pada inti petir di tangan aku. Mengapa kita berdua tidak bertarung? Kami berdua akan bertarung satu lawan satu. Jika aku kalah, aku akan mendistribusikan semua inti petir di tangan aku kepada semua orang yang hadir. Jika kalah, kamu akan menyerahkan semua inti petir kamu. Aku akan mengambil setengah sedangkan sisanya akan dibagikan kepada semua teman di sini. Apa katamu? Lindung tersenyum bertanya. Keributan di sekitar membengkak hampir seketika setelah kata-kata Lindung terdengar. Banyak yang sedikit terpana. Segera setelah itu, kejutan muncul di mata mereka saat tatapan mereka mulai menembak ke arah Pang Hao di dekatnya. Haha, benar-benar berani. Dia benar-benar berani menantang Pang Hao. Petik 2. Mempertaruhkan 30 inti petir. Berani sekali. Aku ingin tahu apakah Pang Hao berani menerimanya. Petik 2. Ekspresi Pang Hao menjadi sedikit jelek karena banyak tatapan yang berbalik ke arahnya dan suara keras yang sengaja dibuat oleh kerumunan. Dia tidak berharap bahwa Lindung akan bertindak begitu kejam dan langsung menyeretnya ke masalah ini. Terlebih lagi, taruhan yang ia ajukan mengejutkan. Apa orang yang licik, pria parubaya di belakang Liu Xiang Suan tertawa lembut. Liu Xiang Suan mengangguk dengan lembut. Dengan cara ini, Lindong langsung menyeret Pang Hao ke posisi yang paling menarik. Orang ini benar-benar kejam. Dia tahu bahwa dia mungkin akan diserang oleh beberapa individu rakus jika ini terus berlanjut. Segera, dia tanpa ragu menyeret Pang Hao turun bersamanya. Kamu ingin menantangku? Senyum di wajah Pang Hao menghilang sedikit demi sedikit saat amarah yang gelap dan serius menggantikannya. Dia tidak berharap bahwa Lindong akan lebih licik daripada dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana dan dia juga terlibat. Jika dia menyusut kembali pada saat ini, kemungkinan namanya sebagai pemimpin empat jenderal iblis dari sembilan gerbang tenang akan menjadi lelucon. Niat mengerikan muncul dari mata Pang Hao. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya sebagai cambuk hitam panjang sepuluh kaki menyeramkan muncul di tangannya. Gelombang aura mengejutkan tiba-tiba menyebar bersama dengan suara gelap dan dingin. Lindong.